Siapkan satu potong kue bagian bawah. Susun dan ratakan dan olesi sedikit buttercream krim pendek di atasnya. Anda dapat melihat resep dan contoh di link resep. Oleskan dengan buttercream biru dan putih tips untuk membersihkan permukaannya. Anda bisa menggunakan pisau yang dipanaskan dengan api atau dicelupkan ke dalam air panas. Dan lap dengan kain untuk membantu membersihkan kue. Langkah 2. Buat Buttercream Tambahkan warna sesuai kebutuhan, yaitu hitam, biru, merah, oranye, dan kuning. Tempatkan setiap warna dalam plastik segitiga dan ikat. Siapkan juga sample atau gambar mokap. Di sini saya menggunakan gambar Doraemon. Tempatkan cetakan Doraemon di atas papan datar talenan. Tutupi dengan plastik. Tempelkan selotip agar plastik tidak bergerak. Langkah tiga Cara Menggambar Doraemon 1. Rendam BC hitam dalam air panas mendidih. Uleni hingga panas dan teksturnya halus. Agak cair, mengalir. Gambar pola luar hitam. Langkah 4-2. Ambil BC biru. Rendam dalam air panas. Peras juga. Lalu ratakan menjadi pola biru. Lakukan ini sampai semuanya tertutup BC. Tiga, Lapisi semuanya dengan BC putih. Agar gambar lebih stabil dan tidak rusak saat dipindahkan ke kue. 4. Tempatkan di lemari es setidaknya selama 15 menit. Langkah 5 setelah 15 menit. Ambil gambarnya dan letakkan dengan hati-hati di atas kue plastik di atasnya. Keluarkan plastik dengan hati-hati untuk mencegah BC menarik kembali. Buat segera setelah keluar dari kulkas. Langkah 6 hiasi tepinya dengan BC sesuka Anda. Kue ulang tahun Doraemon sudah siap. Selamat berkreasi.